Fakta Desa KKN yang saat ini lagi viral lagi, di mana lagi trending ketika seorang ingin melihat nonton di bioskop sampai kerasukan. Dan di sini banyak ya netizen netizen saya, followers follower saya berkomentar di akun Ratu Bidadari TV, di mana saya harus untuk Mengupas misteri desa KKN atau desa penari tersebut Yang konon menyimpan banyak misteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ratu Pidadari, dukun kondang idola sejuta umat Saat ini tema kali ini kita membahas desa penari KKN Dari sini kita akan mengupas, membedah eh, desa penari ini hanya sebatas mitos yang dibesar-besarkan atau real atau legenda atau memang benar-benar atau yang sesuatu yang diadakan mungkin teman-teman uh, banyak yang penasaran uh, misteri fakta desa KKN penari Oke okay, teman-teman sebelumnya Uh, sebelum saya menerawang, atau sebelum saya menembus dimensi ruang dan waktu dengan kemampuan indera keenam, saya izinkan saya untuk ritual sebentar. Oke. Okay? bismillahirrahmanirrahim <coughs> bismillahirrahim salamualaikum salam ya tulur alusku tulur gembarku setulur papa limau pancer kakang kawahat hari liku sejak si, salamualaikum salam ya poro leluhur leluhur leluhur sesepuh sesepuh baku ya jaga kula setoya salam ya damul hodam ya damul jin ya damul roh hatam ya damul jasad ya damul kaya damalika terijak Assalamualaikum salam ya purudan yang danyang kaki okay, danyang yang danyang purun berekso pedah kerawang singjogo telatai desa penari panjenengan ingkang kawul ingkang suci sejati ini oke jadi kita akan mengupas Uh, apakah ini fakta Apakah ini sesuatu yang dibesar-besarkan uh, Saya akan memejamkan mata saya Untuk menerawang dimensi gaib yang ada Di desa KKN atau desa penari yang terkenal desa penari tersebut Bismillah. Yang saya sudah menembus ke sana, cuman e, di sana sangat banyak banget makhluk-makhluk goib. Jadi penunggu-penunggu goib yang ada di sana itu sangat banyak sekali, dan bahkan penjaganya di situ e, saya melihat ada sosok seekor naga yang sangat besar sekali. Jadi naga itu warnanya hitam, dan dia adalah penjaga gerbang goib yang ada di desa Penari. Naga ini sisiknya aja, sisiknya aja segini loh. Itu saking gedenya aja. Maksudnya sisik, sisiknya aja segini. Apalagi ularnya seberapa kan? Jadi eh, dia melungker, melungker itu ibaratnya bertapa atau menjaga pintu gerbang atau gerbang goib yang ada di desa penari itu. Terus saya berjalan di sini, saya melihat ada batu. Mungkin ini batu ini enggak terlalu gede kok. Batu ini mungkin ukuran 2 meter, 3 meter. Dan ini ada sosok penunggunya. Dan saya melihat seekor macan juga. Dan ada kakek-kakek yang menunggu. Jadi eh, di situ yang magis atau pancer atau pusat. Gaib atau energi gaib di desa penari atau yang viral kkn desa kkn tersebut, saya melihat sebuah batu di mana di situ adalah pusar atau pusat energi gaib berkumpul di situ. Saya akan telusuri lagi. dan di sini uh, sukma saya kan saya melakukan rogo sukmo walaupun raga saya ada di sini tapi live secara live uh, sukma saya sudah berada di daerah desa penari tersebut teman-teman. Dan di sini saya sudah disambut oleh sosok-sosok uh, arwah atau uh, perwujudan gaib seorang penari-penari. Jadi saya melihat banyak sekali wanita-wanita yang menggunakan pakaian-pakaian adat, menggunakan pakaian-pakaian khas penari teman-teman. Oke, okay. dan di sini saya juga didatangin, saya didatangin e, sosok manusia e, hitam semua, cuman ada tanduknya teman-teman. Jadi saya melihat e, sesosok Uh, makhluk goib uh, hitam apa kulitnya hitam banget semua sekucur tubuh hitam dan manusia cuman uh, apa ada tanduknya seperti kerbau dan uh, matanya itu merah teman-teman Coba di sini ke saya gali lagi? Saya melihat perkampungan perkampungannya uh, Saya telusuri ini perkampungan goib atau perkampungan nyata Ternyata uh, ketika saya berkomunikasi dengan goib-goib yang ada di situ Yang saya jumpai lewat saya Raga Sukma uh, Di sini itu bekasnya perkampungan teman-teman Jadi uh, di desa penari tersebut Dulunya memang ada perkampungan uh, Ada rumah-rumah warga Hanya saja saat ini mungkin dohirnya nyatanya sudah tergusur, ya. Maksudnya, dalam artian sudah tidak ada, dalam artian sudah runtuh, ya. Sudah rata, cuman secara goib di situ masih ada perkampungannya, ya. Secara dunia nyata, secara dunia manusia, manusia, perkampungan-perkampungan tersebut, intinya yang saya lihat sudah tidak ada. Dalam artian, sudah rata dengan tanah, hmm. tapi secara supranatural, secara kegaiban. Itu e, desa itu masih ada, terus rumah-rumah, cuman goib. Teman-teman e, saya akan menelusuri lagi. banyak banyak saya melihat banyak arwah-arwah e, seseorang yang pernah meninggal di situ dan di sini saya juga melihat pusaka. Saya melihat e, sebilah keris. Ya, kerisnya sih agak kecil ya, tidak terlalu gede seperti saya. Mungkin ada saya melihat bilah keris itu mungkin separuhnya ini. Jadi kerisnya kecil. Jadi masih lebih gedean punya keris saya ini, teman-teman. Tertanam di situ. Jadi fakta Dalam uh, desa KKN Atau desa penari ini bukan sesuatu yang Diadadakan jadi memang real Dan itu ada dan ini legenda Jadi bukan hanya Sebatas mitos yang dibesar-besarkan teman-teman. Oke mungkin Buat teman-teman uh, Ini hanya sekedar edukasi Wawasan buat kalian uh, Tetap ikutin Channel Youtube ratu dari TV Ikutin update-update terbaru saya jangan lupa di subscribe channel YouTube ratu bidadari TV ya kalau kalian punya ide atau apa silahkan berkomentar nanti akan saya kaji lewat konten Oke salam dari saya ratu bidadari dukun Kondang idola sejuta umat